Assalamualaikum Selamat datang di channel DHCC Kali ini aku mau bikin olahan jamur kuping Tapi ini jamur kupingnya Aku bikin masakan yang sedikit berbeda ini benar-benar rasanya enak dan pedes banget. Ada gurihnya juga buat kalian yang pengen tahu caranya. Langsung aja tonton video ini sampai habis. Ini pertama-tama aku mau rebus dulu telur puyuhnya seperti ini ya, untuk banyak telur puyuhnya sesuai selera kalian aja. Nah, ini udah mateng, aku angkat dulu dan langsung akan aku rendam di air dingin seperti ini. Nah, ini tujuannya untuk perendaman telur puyuhnya ini agar ngelupasnya itu gampang dan hasilnya benar-benar mulus nah ini aku kelupas dulu untuk telur puyuhnya seperti ini ini kelihatan gampang banget ngelupas kulitnya seperti ini ya dan hasilnya bagus banget dan mulus nah seperti ini lakukan semuanya sampai selesai nah ini setelah selesai aku kupas-kupas telur puyuhnya dan ini benar-benar hasilnya mulus dan bagus-bagus. Serta kita gampang banget untuk melupasnya. Ini aku siapin dulu jamur kupingnya. Untuk jamur kupingnya aku iris-iris seperti ini. Nah kalau kalian... Ragu jamur kupingnya lama matengnya, kalian rebus dulu sebentar juga nggak apa-apa. Tapi kali ini aku nggak rebus jamur kupingnya, langsung aku masak aja hingga tanak. Nah, seperti ini. Setelah selesai, kita iris-iris semuanya. Ini mau aku cuci dulu, aku taruh di wadah seperti ini. Mau aku cuci pakai air yang mengalir, aku pindahin dulu ke wadahnya seperti ini. setelah itu aku cuci dulu nah setelah aku cuci ini jamur kupingnya aku rendam dulu pakai air seperti ini ya kita sisihkan dulu setelah itu aku mau bikin bumbunya untuk siapin bumbunya ini aku kasih bumbunya bawang putih 2 siung juga aku mau tambahin kemiri untuk kemirinya aku kasih tiga siung aja dan juga aku tambahin cabe rawit seperti ini aku tambahin cuma 6 biji aja biar enggak terlalu pedas juga aku mau tambahin cabe rawit keriting seperti ini supaya nanti hasilnya tuh warnanya bagus dan enggak pucat Nah ini aku kasih air dulu Jadi untuk blendernya aku enggak kasih minyak ya Biar enggak kebanyakan minyak Ini masaknya aku blender pakai air aja Setelah itu aku mau halusin dulu Tunggu sebentar Setelah bumbunya halus Ini nanti aku mau siapin dulu minyaknya Nah ini pennya udah aku siapin Udah aku kasih minyak sedikit Nah biar panas dulu Nanti kalau udah panas minyaknya Baru bumbu yang kita halusin Tadi kita masukin ke dalam pen Yang udah berisi minyak panas Seperti ini Nah ini minyaknya udah panas Aku mau tuangin dulu bumbunya Seperti ini ya Jadi ini kita tumis-tumis dulu Sampai benar-benar Bumbunya ini mateng dan gak langu nanti saat masakannya ini mateng, ya. Jadi, ini aku tumis-tumis dulu sampai benar-benar airnya menyusut dan ini benar-benar tanak banget. Masih aku aduk-aduk seperti ini. Kalau ini sudah menyusut, baru nanti kita tambahin bumbu yang lainnya. Jadi, untuk masakan ini, ini udah menyusut, minyak dan airnya seperti ini tunggu hingga benar-benar tanak untuk bumbunya ini ya jadi ini nanti supaya nggak gampang basi juga aku tumisnya agak lamaan seperti ini nah setelah tumisnya udah benar-benar tanak dan bumbunya ini benar-benar udah kering seperti ini baru aku tambahin garam untuk garamnya aku kasih setengah sendok teh juga aku kasih kaldu bubuk setengah sendok teh. Nah ini selera kalian aja untuk garam dan kaldu bubuknya ya. Karena kalau bikin masakan tuh gak bisa kita kasih takaran yang pas. Sesuai selera aja ya. Jadi ini aku udah masukin juga. Telur puyuh yang udah aku kelupas tadi Kita tumis-tumis sebentar Nah setelah kita tumis-tumis telur puyuhnya Ini aku mau masukin jamur kuping yang baru aku rendam seperti ini ya Ini kita masukin semuanya untuk jamur kupingnya Masakan ini benar-benar rasanya enak banget Dan ada pedesnya, ada gurihnya juga Kalau kalian mau ada manisnya Kalian bisa nambahin gula maupun kecap manis Tapi kali ini aku mau bikin masakannya yang pedes gurih aja jadi aku nggak nambahin gula maupun kecap manis ini udah enak banget aku bener-bener suka banget dengan masakan ini ini masih aku tumis-tumis hingga jamur kupingnya matang dan tanak ini aku mau cicipin dulu ini udah pas rasanya ini aku mau aduk-aduk dulu dan aku tumis-tumis sampai tanak masakannya nanti kalau udah dirasa saja murnya matang dan masakannya udah tanak. Ini rasanya udah pas dan kita tungguin sebentar setelah itu baru kita sajiin di piring saji. Ini benar-benar enak banget. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Nah, buat kalian yang belum subscribe di channel aku, tolong subscribe dulu ya agar channel aku ini makin berkembang. Dan jangan lupa juga like, share dan komen. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum dan selamat mencoba.